Music <laughs> tahui makalah kang kaping 14. Walapa kala tuh tema makalah arabia tak asroto kang kaping 14. Anak dari bukama, saking piror ahli hekma, ahli ilmu neati ayat tiba ilmu lobi terus saking piror piror dokter yati topik damai atibah wahum utai atibah ululum walaulia ibu piror piror wali Man tawah hama anna lagu waliyan awla minah wohh kallat ma'rifat itu Man tisabani wong tawah hama iku nyongkau sopaman Nyongkau atau merasa anna lagu saktamna iku keteriman waliyan ono penolong Bekasih atau penolong Aulah yang luwe, parek minah wohh ibadin allah Ono wong ngerosona tertolong Kelawan dia aneh obok, dia tua, dia pangkat boleh dia aneh obok, dia berarti kolat, tua sidik, banget, apa ma'rifat fatu dua, apa maari fatimah, gila, gila maok boh, walma hanaute maana ini mandi sapa ni wong, jurnal nyong kosopam man, anna lagu saat tamri ketimah, nasiron ono penolong, apro oleh para parak dibanding Allah wataran, 2 ayaka, 2 panen dus roatan, 2 panole minggu dibanding Allah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 Nafsu Niman Kulatiku berarti sidiq Opa ma'rifatuhu Opa ma'rifai uang Dinafsihi Bawa Nafsu Niman Uang sengiro di muso Ong lio Seng kue cangih Dinimbang Awak edili Adalah hakekoti muso terberat Awak edili Itu berarti Kulatiku sidiq Opa ma'rifatuhu Opa pengetahuan Niman Dinafsihi Bawa Nafsu Niman Bawa Nafsu Niman Aywa man wong ono musuh. dibanding awak dhewe Nafsu siji al-ammarati nafsu tukang perintah elek. itu kata amir banget lan nafsu sing banget tukang protes mokal laumun laumun nak isem faile nak banget protese Uang sing nyangka wong liya luwih musuh dibanding nafsu ne dhewe nafsu banget mongkonale ya iku ngerti Ika orang kerti sopaman nafsa huwi ngawadu ini man. Nafsa huwi ngawadu ini man kok yang nafsu ini man. Buang dikudulat ya. Jadi alamatnya yang mengerti pengirahan itu banyak menonim dunia umum. Ini bukan apa-apa. Ini bukan Kemudian yang paling kebutuhan pokok pokoknya kalian pengirahan. Buatnya kalian dianin. Itu yang marifat. Tapi nak ono kong ngerti nyongko, nyongko toh rausangan tiakin, nyongko toh nak ono barang penting liani Allah. Senglu ekpar kison dulu mungkin, itu berarti orang ngerti Allah plus. Di bawah balik belum masuk gitu. Nah caranya mu hakikat tuh ngitungnya nggak tentu. Barang nak kadung wujud ibu, ndaket rugi girang. Mulanis yang penting wujud set, pulau kalian di malik Hikmah tenggei kita menyingkir, mana nih ilmu hati itu enaknya jati mur hikmah itu ilmu jati, mm -hmm. mana nih akhir kia itu berikut bulan-bulan, um um, timah kanjeng kok jadi kiai, kemana nih hikmah nih ilmu nopo, eh, hikmah itu mana nih wu asik fa ilbuluk, ahli hikmah, berarti ahli dokteri, asik, nabi santri santri lah yo akai yang bidong, cocrobo kang, persari aku setengah cuk hikmah, cukbulu mana nih ngasih nopo sungguh, <risas> melarat lu syukur, boleh keris gunung gitu, mudah mudah muda gunung kalau di untuk keris ke gunung buda, melarat terakar kan berarti yang gue cari nopo, itu, ilmu sehingga kita mengerti ibu uh, ibu lo beli ini malih setan ibu cara ini gudoh ibu barang ibu wujud nah ibu wujud terus bangga penting nah bangga penting kadang sih buat sepele nahu barang sih banget penting jadi ibu obos panah buat alat jadi sing, banget penting misalnya itu lewat jembatan sih kokoh misalnya jembatan tempel misalnya antara nih magelang yogyakarta terus mobil misal lewat Mesti pikiran pertama gue, soliwat bergumul mobil yang canggih. Makara gara-gara mobil wanyar, normal lah soliwat. Umbo mau gue jadi uang sehingga jembatan wah semaneka ngerep. Masih mau mobilnya nyanyar, masih alpat nak jembatan ini jebrol ya. Orang iseron kok? Lewat. Hubungin Pak Mobil, cari ini kemari soliwat ibu. Mobil, ibu manusia, Jadi gampang manusia bodoan aja kamu. Ya, mau mau lah setanmu ngono ngakal-ngakali Lah saking wali-wali kali kok. lagi seneng kenal ya tapi Jaman cilik dolanan banyu, dolanan nek ranu bahagia kok aneh sih nggak ngan topologi aja caiku caiku kapan seneng yuk orang caiku ini kan goblok oksigen kan gak masalah tapi oksigen jadi setan semua kegiatan paham jadi Kagak misalnya kalau pulang-pulang santri ini nak setan dijo, kagak saya pulang berbahasa kerumah Naga, no jadi kagak butuh seneng santri Naga, ibu setan. Nak cara uang saya kemaripatgilah juga, pangeran ngutus pulang, terus pangeran menemukan saya dalam keadaan pulang pun gula syukur, Saya ngaji sidh, cek Ake, cek Turu, cek Ele, cek Pam, cek Orak, semua nah, kayak terus pangeran, jadi pangeran memberi santri bulog pulang-pulang, berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya. Oh, maka saya Samah makhluk-makhluk sini ngarep kuwi iki wis benok. Sore warno wae. Ngmerajile um, lintar wae. Oh, no, mak. Mulane kabeh ulama seneng mulang, tapi ora seneng santri. Kuwi santri kuwi donyo. Tapi nek wong seneng santri ora seneng mulang, jadi nek ana setekonomi, mau di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine no, ora santri. Mau dong berang-berang tahun kok malah terdakkan. Orang itu mau cetakir bu, kalau dia dengan Jokowi Tapi kayak orang malah gedeng aja mau nuciuma lumayan belum nyai pak. Ibu senang santri, tadi seneng mulang. Nah umumnya mulang pak, seneng mulang. Tapi rapi seneng santri. Mereka santri udah banyak. Nah kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri pergi ke itu ngaji. Ibu lagi halal lagi, lagi nopo halal. Warna yang wangi kucing ngerti, ngerti, nah ngerti, paling penting. ngerti, ngerti, gampang dilatih, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, Melatih diri seperti itu. ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, penting ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, ngerti, pas Ono seko nak gue setruk, gak iso mangan. Kan gak ada gunanya, ada nasi, tapi ada rogo setruk. Berarti yang marah iso mangan itu seko, pok. sehat kan. Mulai ada ulama, ulu, duluan nih gue udah khalifah Pak. Baru nonton sih. Mahmud. Tadi ulama aja mah diset, lagi serawono ulama, nggih senteng. Ya, ada onte, zaman bisa manakir, orang tenteng. Ada onda mangan. Pok, ya, makanan mewah. Ada kambing bakar, ada macam-macamnya. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati. Mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Cerai, cerai ulama tadi. Coronyanya aneh, neror, neror. Begitu, makanannya enak. Apa cek reportingnya ini? Butuh nok dagang, butuh nok menu, semua selera Anda. Sekh Maria enak, Ibu asli ini situ. Iya, Ibu sehat. Bu, sekali-kali kekuaraan, semua hari manganina. sehat kusik, atau rakok, menunaiku mewah. Saling menune mewah, kira sekian, tapi ob. lagi Setelah tidur istighfar, jadi ulama diisi aku waras. tenan, saya kusik? No. ulama waras? Ini orang usul, nih, urus rausum. Manganina, eh, mereka menunaiku. Ini, nah, lali, saya, saya hadirlah. Abdul Ghazim nanti ngutus santri ini. Contoh ya, kok no terkeg meh, saya dia satu sewu, kok no satu kilo, beli terkeg meh satu setrum pulau meh, yang start dua ek orang, tokong kurang, satu kilo nunggu satu setrum pulau, dua ejenan, enam puluh satu sewu, yoke murah, Cara yo, <laughs> ini sebut yera satu ku, jadi ulama di sini cara berpikir simple, cemari larang, merkobek ke pengen tuh, kurang, ke pengen ralar, yo, suli, yo, We, larang, yocok, artis suli, ke murah, cara ini sebut yera satu ku, bai sampan larang, merkobek pengen.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 kalau nuan di sana izinak sholat juga jarang gula sholat sunat. Tapi coba tiru-tiru gini. Kalau nu jarang sholat sunat. Tapi kalau nak sholat perdu, kalau untuk dunia usah izin. Kalau nu yakin, aku yakin pengalaman saya terbaik di dunia dia sholat nih. Probandan mengambil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke ya, pangeran gus. Jadi kalau nak sholat tak niat itu. Kalau nu rabadi saudah diimam, karena kalau nu tak sujud pun tak niat itu. Ya Allah, pulau Pak Sujud. So, kenal ketemu pangeran. Oh, paling gampang ya nak pas sujud nih. Artinya, dia alasan keluarnya dia nanti sujud, nanti ruko, nanti mocok orang. Pun, perkuliahan ini ku, ketenangan sing ora jelas. dance. Kemana nak ulama kita koi, umpama koi tiga empat nolat di kongon kuis warga milenji. aku milas orang, koi iso. Aku nak melebus warga nuruti nafsu ku. Aku pengen ngelon, ngurepenah, mangan emang. Tapi nak aku sholat, aku krono, aku pengen takzim pengiran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba, itu takzim yang pengiran. Tentu lebih ada hubungan ketimbang sesuatu saya mau nuruti nafsuku. Jadi Itu melebus warga, itu paling banyak mau ngeloni dari mana. Jadi banyak ulama singgah wali itu karena berpikir begitu. Saya ini sama nakir, kalau sholat itu sujud pengiran, kepengen demi demi pengeloni widadari, ya, ya. itu lagi sholat pak demi berpikir warga lu merasa mati, sekarang itu keliru gak kue kan demi ngelawan widadari mbak rewangi sholat tabut wargamu tak jamin yakin ya iya, tapi mbak rewangi sholat demi mbak ayo coba, mumpung kurung ditampai malekan malek ini pelatihan ya iya, demi ngelawan widadari mbak rewangi Mono konfu suwar. kok Jadi tawarai, sing bener niku hidupiku ngambil ilmu HKK, HKK itu kita, itu kau loh. Status dasar itu kau itu wajib kubudia, wajib taklim nih allah subhanahu. Alas monos, mulane status permanen menungso menurut yo kau loh. nabi rakus karwan Abdulul Holki, status paling dibagak Nabi ya sepanal tadi astrong tiap tini, itu status kehambaan. Ciri khas hamba, gue yang emati sujud, malah nih nabi gue nabi sholat, gue yon nanti si keli aku rakros, manjan dioca pulotan, nih nanti, nanti aku eh teraweh pelengah, nanti rambahan pergi mamnya, berber nanti imam gue rakoper, nanti mam ngecepat teraweh, ih duluan nih, oh, ih gue sholat wali plus, nah, rawali malah gugat teraweh, gue sunat tau rakotilakon, nih, teraweh, teraweh, gue kan sunat teraweh, malah parah menang ku <tuh> wong zaman akhir iki wis ruwet. Wis ruwet banget. Melane salat iku sampeyan nek iso, iso usaha salat sunah akeh-akeh, tapi salat fardhu sing tenanan dijiwai. Sebab itu hidup Anda itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allah Akbar ngonoen Allahu Maha Besar. Yo wis. Sak gedhe-gedhene utangmu sik be penera. Melane tenang nang sore akhirat suka kayak wali utang reseon nyaur om wali agak wali sok ya kuning kono agak wali Gampang tapi nyaur dunya tak warai jadi carane jadi kawulon itu Ya aja Tuhan nafsu mutmainnah ilcii ila Be balik nih pangeran. Mbalik nih pangeran itu orientasi yang, mungkin balik nih pangeran. Oh cuma nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya itu ilam wah, wah maaf wah, bismillah. Wa Lain sulam taufikku ngarang kitab sulam. Iku maknane itu namanya tangga. Taufik itu maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita, min Allah, dan orientasi kita juga ilah Allah, menuju Allah. Dan semua kekuatan kita juga gila karena pertolongan Allah. Jari nah, selamat ya itu, min huwa ilaihi wabihi walauhi utuh disambah kia ini, aku tak bingung, aku tak mirip, min huwa lalu wabihi. Maksudnya, hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kata sekolah mulangnya ngerti ini segiling-gilingan. Bahwa saat di dunia pernah nyebut asmane Allah, Pernah nerangno hukum halal harami Allah, pernah nerangno pentingnya Bekih Islam Misalnya aturan mengedah, -um nanti pekat ida ini, nak kawin, syarat saya nikahnya Jadi kita rapati cacau seperti mursid, tapi sampai jalan-jalan puluh Puluh hormat tapi mursid, kita ketemu tak cucap, tapi itu rapati cacau Kadang-kadang orang mursid itu tidak menerang atau baru kayak pangeran nerangno derajat ini Do ngaji pun terang hukumnya pengiran pengairan, ran- ranoi centi tafsir dia, dia lapor dia, buka penting penting, terangno terang nopo kume nopo, pengairan. mesti ini, ulama fakir be ulama tore kom, sini tediwa liu di ulama fakir, Ke ulama fakir terang hukum halal-halal, pengiran nopo, Tapi zaman akhir malah sing gampang tediwa liu, kok mursi, kok mursi, nak wiridan iso nangis, kong fikirai so nangis, akhirai sing, ahli fikirasi itu tediwa ini gampang ganti wali gue ahli fatwa. Marco yang dimaksud majlis jikriku majlis ahli sulh halal walham. Jiku majelis yang nerang halal, halal, landrang nonopo.